Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya kita awali dengan yang manis-manis persahabat ya. Tentunya kita lihat postingan ini merasa bahagia dan bangga bahwa hubungan Lesti dan Bilar tentunya selalu memberikan keromantisan, kebahagiaan untuk kita semua para fans. Dan semoga tentunya kita semua hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Ya Robbal Alamin. Keunggahan selanjutnya, persahabat, ya kita lihat ada sebuah kabar spesial dari Bang Aril. Nih, yang mana kemarin Bang Aril mengunggah sebuah postingan bersama Abang Rizky Bilar dan Bang Adin, persahabat yang luar biasa. Rizky Bilar dikawal oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat, persahabat ya. Tentunya kita semakin yakin dan semakin bangga kepada mereka. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Aril. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin jangan ragu kalau kami berdua yang jaga semangat tim anti bandit Leslar. Wow! Kita semakin yakin persahabat ya, tentunya penjagaan yang sangat luar biasa dari Bang Aril bersama Bang Adlin mudah-mudahan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita. Keunggah berikutnya ada momen spesial persahabat ya, tentunya Dulu Lesti dijaga oleh Ariel dan Adlin, tentunya sekarang foto Arbang Rizky Bilar yang dijaga oleh mereka berdua bersama dia, tentunya semakin setia, semakin kompak. Mudah-mudahan saja kita selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada kabar spesial banget dari ayah kejora. Dia pribadinya mengunggah sebuah postingan foto di DLSD dan ready persahabat ya ini foto lama yang diunggah kembali oleh ayah kejora. Luar biasa persahabat ya mudah-mudahan tentunya Dede DLSD selalu diberikan kesehatan. Banyak sekali komentar dan doa yang dipanjatkan dari fans dalam kolom komentar. Salah satunya dari akun Instagram Sinta Karesa. Mengatakan, "Yuk, berdoa untuk Lesti Bilar dan keluarga mereka, dan untuk kita semua. Jangan bosan-bosan ya kalau aku ajak berdoa." Itu ya Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan saja kita semua selalu kompak dan selalu solid mendukung, mensupport untuk Lesti dan Rizki Bilar. Berikutnya, persahabat kita lihat di sini ada sebuah momen yang mana tentunya. Bang Dery menceritakan awal mula kejadian Lesti Menghadiahi motor untuk Rizky Bilar bersahabat ya dalam tentunya wawancara Bang Dery menceritakan bahwa tentunya asal mulanya itu motor sudah didepe oleh Rizky Bilar bersahabat ya tanpa sepengetahuan abang Bilar Lesti ternyata sudah kenal dengan yang punya motor tersebut bersahabat ya dan langsung Dibeli oleh Dedek Lesti Itu awal mulanya para sahabat ya Kita semakin bangga bahwa tentunya Kita tidak Tentunya melihat dari harganya Dari pemberian yang sangat tulus Untuk orang yang tersayang Mudah-mudahan saja tentunya kita Selalu menjadi fans jati Yang selalu mendukung apapun yang dilakukan Oleh idola kesayangan kita Posting yang tersebut juga telah Diri kembali oleh akun Sandal putih bilar Ada kalimat caption yang dituliskan jadi begitu ceritanya hadiah itu dilihat bukan dari harganya, tapi dari makna dibaliknya Jadi itu ngasih salah satu impian kakak Bilar, itu jauh banget nilainya Persahabatnya, Tentunya banyak sekali komentar hingga respon dari para fans, salah satunya dari akun Bu, Bunda Zahra Putri mengatakan dalam kolom komentar Aneh gue masih kakak Bilar yang dikasih hadiahku yang yang riweh Uang-uang dedek aneh juga sampai ada yang diundang ke Terens Eh, segegara dedek ngasih motor tuh persahabat ya, memang itu markonah yang selalu nyinyir, yang selalu syirik Tentunya selalu menyudutkan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat ada unga spesial banget dari Indosiar Yang mana tentu Indosiar mengulis sebuah postingan foto Leslar Persahabat sahabat ya, PPKM spesial Leslar larni luar biasa PPKM Leslar, cute-cute banget, persahabat ya, kita lihat ke selanjutnya, pernah pacaran kemudian menikah, tuh. Selanjutnya, pengen peluk kamu melulu, wow. <laughs> dan berikutnya, pengen pulang ketemu Mas Bilar, aduh cute-cute banget, persahabat ya. PPKM ala Leslar, persahabat ya, dan indah juga musnah sebuah kalimat caption. PPKM ala Lesnik Kejora dan Rizki Bilar, gemesin banget ya, kalau PPKM perusahaan kamu seperti apa, ceritain dong, tuh, persahabat ya, <laughs> Tentunya paling cute ya idola kita ini yang sangat luar biasa Yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Berikutnya kita lihat ada sebuah gun spesial dari Kak Nova Persahabat ya semalam Kak Nova mengunggah sebuah postingan Ibunda tercinta yang mana tentunya sedang tiduran Persahabat ya ini adalah efek PPKM nih Kata Kak Nova dituliskan lewat caption Efek PPKM gak bisa kemana-mana jadi di rumah dibuat kayak di LN Santai dulu ya guys, kayak di pantai itu <laughs> luar biasa ya doakan saja mudah-mudahan keluarga Leslam selalu diberikan kesehatan berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan kabar yang mana tentunya diugah oleh Kokris Bastian sahabat, ya kita lihat tentunya berita yang disampaikan oleh Luhut Panjaitan, para sahabat, ya tak ada lagi istilah PPKM darurat mulai tanggal 26 Juli kita pakai level 1 sampai 4 Alhamdulillah kita dapat kabar baik Baru sahabat ya Mudah-mudahan tentunya secepatnya Pulih kembali untuk keadaan kita Baru sahabat ya Tentunya mudah-mudahan COVID-19 terlalu Dan rangkaian pernikahan itulah kita Tentunya cepat dilaksanakan Dan berjalan dengan lancar Doakan yang terbaik Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan juga Dan kabar bahagia hari ini Tetap antoni channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan kabar selanjutnya Pokoknya ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bami rujakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.